Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Nurul Listiana. Saya adalah kepala desa-desa Cilimus Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung Berada di wilayah pegunungan yang sangat subur Dan juga tenang karena memang wilayah kami diklingini di oleh bukit Selain itu, selain berkah kesuburan dan ketenangan juga uh, ada sedikit yang sulit didapat dari desa Cilmus yaitu uh, sebagian wilayah di desa Cilmus bisa dibilang 50% uh, sulit mendapatkan akses, uh, fasil, akses internet uh, yaitu signal internet kemudian juga eh, kesulitan bahasa kemudian kesulitan dari tingkat pendidikan yang rendah tentunya eh, membuat tingkat kesulitan tersendiri eh, bagi warga-warga yang sudah sepuh atau yang sudah berumur eh, untuk mendapatkan eh, akses teknologi digital eh, beberapa waktu kemarin di desa Cilimus eh, ada kegiatan yaitu eh, Akademi Lansia Tular Nalar yang sangat memberikan eh, energi positif dan sangat memberikan dampak yang positif bagi eh, masyarakat Lansia, Lansia di desa Cilimus eh, masyarakat yang tadinya kegiatan sehari-hari hanya senam, kemudian posyandu lansia eh, tidak pernah ada edukasi edukasi eh, lain kali ini dengan adanya digital lansia masyarakat desa Cilimus yang berusia lansia eh, melangkah lebih jauh eh, untuk, men untuk mengenal, kemudian mencegah dan mengatasi eh, dampak buruk atau dampak negatif dari aplikasi percakapan yang ada di ponsel mereka atau di ponsel anggota keluarganya misalnya putra-putrinya atau uh, cucu-cucunya.